Pada kesempatan kali ini, cuy, gua mau mereview salah satu karakter baru lagi bernama Software yang memiliki skill going buser, yang dimana skill dari karakter Software ini bertipe aktif ya, cuy, skill aktif, kayak skill dari karakter Alok, kayak gitu gitulah. Dan di sini itu, eh bentar-bentar, kita naikin dulu levelnya sampai level 4 ya kan. Oke biar agak berasa cuy Jadi untuk level 4 nya Menggunakan 34 HP Untuk meningkatkan damage sebanyak 16% Berlangsung selama 5 detik Untuk cooldownnya 36 detik Efek tidak menumpuk Ini kalau level max nya Udah sih Dan full set dari karakter baru Software ini kayak gini cuy Nah Gladiator, gladiator gitulah ya. Petarung lah, petarung apa nih? Jalanan atau tarung apa nih? Kita gabungin sama skill dari karakter Dacia Cuy. Nah, ini terus pakai Endro sama Paloma deh. Oke, nah sebelum ke gameplaynya, kita ubah dulu Cuy. Di sini aku ada skin baru ya kan? Nah, ini tampilannya jadi makin keren ya kan? Ayo siapa yang gak ini oh, pakai lupa lu anjir. Nah, udah kepake. Tadi ada p 90, Man. SMG. Kita pakai-pakai aja dulu ya kan? Oke, langsung saja kita menuju ke gameplay-nya, cuy. Skuy. Oke, kita udah masuk di dalam game-nya nih, cuy. Tuh, coba kita turun di Samurai Garden lah ya. Ada berapa orang nih yang turun sini nih Satu, dua Cuman dua Waduh kok cuman dua Ini kayak gimana lah ya Wah ini temanya yang Jepang-Jepang itu cuy uh, Kau ya Ya ada samurai cuy eh, Ini tombol apa nih Oh skillnya kayak gini cuy Oke oke oke Jadi darah kita berkurang ya Darah kita berkurang 34 cuy Bentar nanti kita tes ke musuh ya kan Bentar kita looting-looting aja dulu ya kan Santuy Wih di grafiknya sumpah sih keren banget anjir dah oh landman. Eh, bukan landman anjir coba kita pasang sini nih mesin apa ini yang bisa itu loh nembakin musuh kok bisa ada di klasik nih coba sepetnya kayak gimana free fire to anniversary Oke. Aduh, aduh, aduh, aduh, ada yang masang kayak begitu dong. Bentar, bentar, bentar, bentar nih. Ada mesin juga nih. Aduh, astaga! Tolonglah, ini kok di klasik ada mesin-mesin begituan ya kan? Oke, kita udah masuk di game yang kedua nih, cuy. Kita turun di Bima Sakti aja lah ya. Oke, wih, wih, bangunannya udah diupdate semua, cuy. Wow. Jadi kelihatan lebih keren banget loh. Kita looting-looting aja dulu ya kan. Lah, musuhnya kok 18 ini cuman. Waduh. Ini tampilan mobilnya juga keren, cuy. Jadi kayak klasik-klasik gimana gitu kan. Eh, ada orang. Oh, kau ya? Gelas si ya, teh boy. Ada jalan baru, cuy! Wow, gila sih! Lagi-lagi, lagi. nani ya? Eh, ada orang? Oh, kau ya? Aduh, lupa lagi, astaga! Aduh. Nongol, Bang. Aduh, abang ini ayolah. mana sih sumpah nih Anjir Dia pakai cheat kah atau gimana nih? Brand. Astaga ya Tuhan. Oke kita udah memasuki game yang ketiga nih cuy. Game yang ketiga nggak tuh. BTW di sini gua mainnya duo nih cuy. Dari tadi solo matinya nggak jelas mulu ya kan? tuh ngapain lagi temen gua tuh Aduh ada aja ya kan hmm, ada orang tuh Ah ini bot nih hmm, kau ya Wih beneran dong demetnya jadi sakit faktis Wih baru gerak lo dia Ya ada orang lagi tuh eh kau ya copot-copot kau nggak tahu nih karakter baru nih Bos ya ada orang nembak apa sih itu Berani beraninya mengambil wilayahku kau ya? Ah uh, kau pecah pecah kau di tower dia. Oh ini anjir. Di atas ada orang. Ah uh, kau ya. ada orang beneran cuy Oh bukan Ci ternyata Emang bisa di sini Anjir nih, nih. Waduh masih ada baknya dong mana tadi tuh enggak mati dong uh, kau copot ya nah, kita aktifin nih skillnya nih kalau jarak jauh enggak begitu berasa ya copot bang karakter ini cocok banget buat yang barbar barbar -bar cuy yang disute tadi gue kira incit lo ternyata itu emang ngebak cuy Da, gua kok ngekill ngekill terus sih itu dari mana sih? Iya, <SILENCIO> nengok-nengok di sini, saudara-saudara. <SILENCIO> uh, kau ya. ih bisa ya gitu ya cocoknya ini skillnya kalau kita pakai SG cuy kalau pakai AR kurang begitu berasa ya kalau menurut gua kurang begitu berasa sih coba kita cari musuh lagi ya kan terus kita tes pakai shotgun. Oh itu ada orang tuh. Nah ini buat nih. Aduh kelamaan Ya, ada orang lagi sini hmm, Sini kau Bang Ini tadi ada lagi loh bentar-bentar ntar bentar kita tereliminasi lagi Oh ini ya nembakin yang mana sih ada orang lagi kah Oh itu enak tuh cuy kalau kita pakai shotgun double barrel ya kan terus pakai skill nambah demek ini kemungkinan bakalan berasa banget sih gila Pochinox jadi perumahan cuy wadadaw ini hmm, ada orang nih ini hmm, depan ada orang nih coba ngetes pakai SG ya cuy mag-nya 5 nah, kelamaan anjir Hmm kau ya nih ada orang nih susah cuy ngetesnya kalau pakai SG, botnya lari-lari soalnya, harus ke orang beneran nih. Dah, udah bu ya aja. Oke mungkin cukup segini aja untuk video kali ini kita nyobain karakter Sphere ya kan. Jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like dan share ke teman-teman kalian supaya mereka tidak ketinggalan info update terbaru dari game free fire Battleground gua adisi shutup cabut dulu sampai jumpa di info-info update terbaru dari game free fire Battleground salam update